obati orang yang sakit diantara kamu dengan sodapoh sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz betul Sakitkan pergi pakai akupung tur tusuk pakai jarum. Betul. Sakitkan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun. Jangan. Man atakah hinan siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqohu bimayakul percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu solatun arba'ina yauman. Tak diterima solatnya ampe puluh hari ampe puluh malam. Yang sudah pergi ke Dukun Pergi lagi Sampaikan ceramah hamba kau ke Dukun Assalamualaikum Pak Dukun Waalaikumsalam Ini mungkin kunjungan saya terakhir Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somat Diduikkan Man atakah hinaan siapa yang datang ke Dukun Salam tuqbal lahu solatum Tak diterima soalannya 40 hari 20 malam Wow kalau gitu, kita santet dia. <tuh>, santetnya bulu, Ambo. ke Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei, dukun-dukun. Bapak kalian, dukun-dukun. <tuh, tuh, tuh>, lah, bertambah pula musuh, Ambo. Bertambah. Terserahlah, santetlah, santet, santet. santet. Buka mati juga orang yang mati di santet mati syahid, betul takbir iyalah oh. waktu ramai orang apa berani pas surang di kamar kamar hotel tinggal surang ah datang jin santet kamu yang nantang. Ah. Jua kursi Allahu la ilaha illa naum la huma saya juga hafal. Sebenarnya кем dimiliki kan Allah Subhanahu ada orang-orang yang berkawan dengan jin dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk. So mananya sahdu awak nan lahir ke duniaiko, awak membawa jin, namanya jin kori. Orang nan tidak percaya pada jin, maka dia kafir. Kenapa? Karena di Quran ada satu surat jin, juz 29, bercerita tentang ada jin Islam, jin kafir, jin kafir itulah nan mengganggu manusia. Alladhi waswisu fi sudurinnas minal jin. Jadi sihanan tak percaya pada jid Alladhi waswisu fi sudurinnas minal jin. Ti... Nas <tik> Pak Imam Pak Imam apa dibaca ayat tadi? Mana tak baca minal jin? Tak percaya sama saya jin? Tak bisa. Yang sirik itu kalau awak percaya bahawa jin itu bisa mendatangkan Mudarat ke awak maka awak membaca doa Bismillah, Bismillah dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Shayin fil ardi walafis saman. Ku sebut nama Allah dengan ku sebut nama Allah tak ada satupun yang dapat menimbulkan motoran baik di bumi maupun di langit maka jangan meminta kepada du, dukun hai dukun-dukun, tobat kalian like and share mudah-mudahan dari seratus video yang di-share ada ditonton dek dukun tapi hidayahnya Ayah Dia Allah memberi wahidan satu orang dapat hidayah karena engkau kairoben kairoben enam lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Pernah bapak ibu menengok unta berwarna merah? Wow. Tidak. Unta biasanya warna uh, oren limau tu. <laughs> Merah itu bahasa Italinyo Ferrari. Jadi unta warna merah sedan Ferrari. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati yang sakit-sakit dengan bersedekah. Lutuihnyo benanah. Tidak sembuh tujuh tahun datang ke rumah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi wae Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi lututku sudah bernanah tujuh tahun tak kering-kering tak bisa salat tak bisa membengkokkan tak bisa duduk bagaimana caranya ini wae Abdurrahman Ibnu Mahdi kau sudah ke dokter sudah sudah makan herbal sudah sudah pergi kepada ulama tak doa sudah tak juga sehat Imam Abdurrahman ibnu Ibn Mahdi mengatakan Ada hadis nabi Dau mardakum bis Obati sakitmu dengan sodakoh Digalilah sumur Dibuik sumur Orang kampung nan sulit mendapatkan air pun menimba air minum menimba air mencuci menimba air wudhu menimba air mandi menimba air Salat akhirnya kering kariang sado penyakit nan dilutih akhirnya sehat sehat kenapa? Karena sakit datang dari Allah. Kesembuhan pun datang dari Allah. Mudah bagi Allah menyehatkan dan menyembuhan, tapi bagi orang yang tak bertuhan, ateis mana mungkin sedekah bisa menyehatkan orang? Tapi bagi Allah, la haula, wallahu a'la, illallah. Pak dokter pak dokter yang hebat mengobati orang pun kadang sakit tak sehat-sehat. Betul? Nampak bapak yang dipunis sakit dengan cepat-cepat putus asa Bapak nampaknya sudah tak ada harapan lagi pak Kalau ditengok dari garis biji mata bapak Nampaknya tak sampai hari Jumat Jangan takut pak Berapa banyak pasien yang sudah dipunis mati Tak mati-mati Malah dokter tu pulang mati Mohon maaf pak dokternya sakit hati tapi intinya adalah bahawa kita hidup sampai malam ini. Al-ladhi mauta Allah yang menciptakan hidup, walhayata Allah yang menciptakan mati. Untuk apa Allah buat Abdul Somad sampai malam ini hidup? Lihatlah aku, ayuk aku, azalul supaya Abdul Somad bisa beramal sol. Lih. terima kasih saya yang tak terhingga kepada seluruh pengurus Masjid Jami Aul Kuning yang sudah memberikan kesempatan menghidupkan lampu mikrofon yang luar biasa semangat besar Abu Somad malam ni ceramah apa tak semangat suara jale Bismillah oh, menedak kadang <laughs> awak ceramah di tempat lain kalau awak leher awak gua suara gua wa hendak assalamualaikum juk sud man assalamualaikum bawa Ma ceramah tapi masyaallah tabarakallah mudah-mudahan yang bersedekah mikrofon ini selama dipakai mikrofon ini Mengalirlah pahalanya kepada mereka yang cemerlang. Tapi kalau awak bersedekah, jangan dipesan ke pengurus. Ini mikrofon saya, biar supaya tahan lama. Tolong pakainya seminggu sekali bila perlu kita datang. Mana mikrofon yang saya sedekahkan kemarin sudah rusak Pak. Balinan baru agih leh. Mana Nan Patang tu sudah rusak Pak wah, pakai pun mengulia mikropon saudara-saudara <Sess> yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka yang ada sakit-sakit bersedekahlah perempuan kena penyakit kista besar bit logam dalam rahim kata dokter ini kista bu na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah mudah-mudahan ibu-ibu jangan sampai kena penyakit kista amin ini kista bu jadi gimana dokter? dioperasi jadi kalau dioperasi rahimnya diangkat kalau rahimnya diangkat tidak bisa punya anak rahim diangkat tidak bisa punya anak menangih tidak bisa punya anak istrinya menangis, suaminya senyum operasinya kapan? Seminggu lagi istrinya tahu hadis Nabi Dawu Martakom Besodakoh berobatlah dengan Besodakoh berobatlah dengan Besodakoh berobatlah dengan Besodakoh akhirnya sedekah sedekah sedekah sedekah sedekah cek terakhir ke rumah sakit rupanya kista mengkerut mengkerut mengkerut mengkerut hilang Dokter cek dua tiga kali eh kama kau payah kau hilang. Tanya, Ibu makan apa? Tak ada, biasa makan sampah deh bau. Ku hilang, enggak tahu saya. Saya cuma sedekah sedekah. Rupanya aduh hadis nabi mengatakan daumardaku besondakon. Jadi saya masih perlu operasi kista rahim diangkat. Enggak perlu, sudah sehat pulang. Ibu tersenyum ketawa. Laki nyu pulau menangis. Nak